mataway berkatuh kita hari ini wisata kulinernya di dalam hutan <SILENGALAN> gimana Lu Gimana <laughs> artis itu ya, Ayo. Artis itu Ayo. Gimana perasaan Mbak di hutan? Apa? Perasaan Mbak di hutan gimana? Aku suka sekali. Oh. Jadi aku suka. Yang main hutan-hutan kayak gini suka ya? ya suka. Aku suka. mikirin nih ketemu teman-temanku ya. oh, enggak ada Bisa, di atas aku, ya. Mau bikin taman nanti kena ya Mbak sini ya. ya bikin, taman. bikin taman. Dan bikin ikannya ada di bawah. Ikannya. Oh, Airnya di atas. oh iya Airnya di atas. air di atas ya kan gitu wah ada ikan gitu oh, bacot bacot gitu ya halo gimana persanda haus oh Ubat dari mana mbak? Dari Jakarta Jakarta mainnya di? Kepingaran ulang Habis itu kita ke hutan, ke hutan. Oh, Kepingaran ke hutan Berarti sahar ini kah saham muda? Sah oh sah nah, nah. kan nah, eh, muda Nah dari Jakarta tadi ada? Saham muda Di mana parkir itu gak pesawat tadi? Eh eh, eh pesawat parkir oh, oh, Itu lapangannya kita di belakang kita. Stadion. stadion Demang Lehman. Nah kita uh, wisata kulinernya di belakang Bandara Demang Lehman. buntat kodok buntat kodok nah berudu kak bu kodok nggak sudah buntat kodok nah buntat kodok nah kita gitu bah gitu bah gitu bah buntat kodok on photo dulu bah nah, kodok, poto, bah. nah. menemukan siapa <laughs> ya sedikit enggak suka di Eh wilayah tempat tinggal kamu tuh di mana? Ngomong-ngomong buru saya panas, guys. Panas <tih tih> <tih> <tih> lagi Kenapa, Kenapa jadi panas? Malu Kenapa jadi panas? Geser dong, geser dong, geser. Jangan lupa apa ya? Like, comment, comment Subscribe, subscribe, subscribe, block. Obrol. Like, unlike. I like and subscribe. Like, like, subscribe. And report. Oh, karena and kasih dislike. Dislike, dislike. Ya, yang banyak. Hmm. Oh ini siapa ya dekat saya nih? Satu, dua, tiga, foto-foto. Foto-foto. Kamu Ke keganahan muka benar. Satu dulu deh. Kelihatan mau orang kaca matanya aja di belakangnya tangannya ya mahai mau liwarnya. Ya tuh. dua Undak di bawah aja. Nyawa karta buat eh hangit buret. Gimana perasaan Mbak Ridho Witan? Kamu biasanya hidup di kota gimana? Di dalam ruangan, ya? Dalam ruangan, enggak tahu banget, ya. Di belakang lapangan pesawat Demang Leman Eh, lapangan pesawat Demang Leman Stadion Demang Leman Kan kita pakai pesawat Tadi kita muda pakai pesawat datang ke sini Joragan jaring Iya, joragan jaring Joragan jaring Pesawat jaring, pesawat jaring Alhamdulillah lagi. Aku mau ada sang apa itu? Report. Jadi bisa ini jadi gak bisa diandak. Oke, ini kena Ya, Nih, hasilnya hari ini kesesat Nah, dia memang lemonnya. Kalau tahu, kabelnya Tahu, eh, sebelum ditajak, rumah hmm, kita makan-makan karena bila sudah bertajak, rumah kita makan di rumah, pulang di depan. Wah, yang ada air-airnya itu ngapa ngernya? Oh iya. Oh, ya. <tuh. tuh>. Nah, kita nanti bikin kolam renang supaya enak. Uh. Anu Ini udah siap makan. Uh, sedapnya. Nah, bubur gurasa bisa. buat unai babi niana, nah, buat unai babi niana. Oh, eh, uh, sorry lah. Ini sebagian sebagian orang aja. Kalau orangnya full pasti banyak guys Kalau mbak, ini sebagian aja ya mbak? Sebagian aja mbak orangnya? Sebagian aja? Oh, seperapat aja nah, Seperapat aja Situ? Siapa tadi? Di Burit Pienta? Satu, dua, tiga, foto satu, dua, boleh hai, sudah foto sudah, sudah, sudah, sudah, I Amin. Amin. Oh, Satu, dua, tiga. Satu, dua. Ini yang berbunyi karena minyak ini. Oh. Seru banget hari ini makannya di belakang stadion Demang Hemat, guys. Okay. Ah, itu Demang ya. Lahap guys makannya